Cari donat. Cari donat ya. Selamat pagi single way. hari ini tanggal 24 Desember 2022 Hamin 1 menyongsong Natal di Beo Kabupaten Kepulauan Telau Seperti apa kesibukan warga saat Hamin 1 di Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Telau Ayo single way, kita keliling Pasar Beo Dari mana? Dari Makatara Dari Makatara, oh, kok mau belanja apa? mau mencari capatu atau baju. baju baju persiapan natal dan wah persiapan mau baris di jalan dan ini oh iya. ada tambahan bu dari mana ini bu dari mana ini Amat oh dari Amat ya Oto dari mana ini Halo Halo Oh Halo saya tarik dari Amat kemari berapa 35 35 sama pulang balik digi pulang 35 dari mana ini riung Oh jam berapa biasa pulang ke riung jam 1 jam 2 ya Berapa ongkos dari Riung Kamari? 25. Ganalo? Berapa dari Ganalo kemari? 40. Oh. Mau kemana sih? Ya? Nunu. Berapa dari Nunu kemari? Bayar berapa waktu? Berapa? 25.000. Oh! Bambung. Bambung. Berapa, bambung? Ke bambung. Hah? Ke bambung. Ke bambung, ke Berapa? Berapa dan ke bambung. 50 ke bambung. 50. Oh seratus ya. PP seratus ya. Ngomong kemana ini? Bambu, oh Bambung bayar berapa ya, ya. Ongkos ya, ya. kang, oh lima puluh ya. Mau ke kemana ini? Awit, oh berapa kawit ini sih? Bayar berapa Oto? Berapa? Berarti dua puluh kang. Oh dua puluh. Awit kemari dua puluh tiga ayah awit dua puluh. Semboara, hai. Hmm, hai, Halo hai, Halo. Halo. hai, hai, Berapa ini hai, hai, hai, hai, Berapa? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa hai, apa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya, maju Maju maju maju maju maju maju. hai, Saya akan bincang-bincang tentang situasi pasar menjelang Natal ini. Pertama, untuk Pak Kapolsek. Pak, eh, bagaimana Bapak melihat aktivitas masyarakat, juga eh, kesibukan lalu lintas menjelang Natal tahun 2022 di Pasar Beo ini, Pak? Terima kasih. Saya, Kapolsek Beo, Ibu Tuh Daut Manoko, Tadiana bersama dengan Pak Kasat Lantas, Kores Laut dan Pak Winsa yang mewakili eh, Pandan Ramil Beo, ya tentunya perlu dilaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Kecamatan Beo eh, dalam hal eh, lalu lintas, itu masih dalam keadaan aman dan kondusif dan lancar. Dan namun dalam hal ini, eh, kami sudah berkoordinasi dan bersama-sama dengan Satuan Lantas Polres Kepulauan Laut, Tentunya ada penyekatan-penyekatan yang dimana itu arus itu melalui satu arah. Dan puji syukur kepada Tuhan, eh, Natal ini dengan operasi Lilin Samrat 2022 dan menyongsong tahun baru 2023, wilayah Polsek Beo dalam keadaan aman dan terkendali. Dan dilaporkan juga untuk situasi saat ini berbeda dengan seperti tahun yang lalu. Kalau tahun lalu eh, situasi dengan hal menjelang Paskah menjelang Natal ini ini masih banyak kesibukan-kesibukan namun di sini masih bisa teratasi bahwa lalu lintas ini tidak mengalami hambatan dan tidak mengalami kemacetan dan ini sudah menjadi tugas pokok kami TNI dan Polri selalu bersinergi dan perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Polsek Beo dan Koramil Beo itu sudah membuat pos pengamanan pos pengamanan terpadu itu ada dari TNI, kepolisian, Dishub kecamatan, baik dari kecamatan Beo dan kelurahan Beo. Uh, demikian. Uh, sebagai TNI, bagaimana Bapak membackup keamanan, membantu polisi dalam hal ini? Terima kasih atas kesempatan. Uh, jadi kami selaku uh, komando yang berada di komando kewilayahan, uh, sebagai babinsa kami tentunya... Uh, tetap terus mendampingi uh, satuan dari kepolisian untuk uh, meningkatkan keamanan di uh, wilayah khususnya kecamatan Beo. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Soal kamtipmas Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Uh, perlu dilaporkan kepada Bapak Ibu semuanya masyarakat terlebih kecamatan Beo. Jadi uh, ada di situ yang namanya himbauan dari Bapak Kapolres di mana di situ tetap uh, mengacu kepada protokol kesehatan. Namun dalam hal ini uh, perintah dari Bapak Kapolres menyampaikan bahwa nanti uh, menyambut Natal dan tahun baru tidak ada itu namanya itu untuk kita pawai-pawai dan kita minum-minum untuk mencegah itu kerumunan yang terjadi biar kita terbebas dari Covid-19. Namun nanti dari acara Uh, yang dinamakan itu Dero yang ada nanti ini tetap kita atur bersama kita merapatkan barisan baik dari TNI Polri dan kecamatan dan kelurahan dan tokoh agama, tokoh adat uh, untuk kegiatan-kegiatan uh, masyarakat yang berupa Dero pasti tentunya ada tetapi di situ kita tidak bisa untuk dalam hal kegiatan itu kita menggunakan minuman keras Biar kegiatan baik agama itu kita uh, terjalin dengan kasih dari Tuhan dan uh, untuk teknisnya nanti kita uh, saya Kapolsek Beo uh, bersama Koramil Beo uh, kecamatan Beo dan Markas uh, Lantas begitu juga dari tokoh-tokoh agama ketua uh, ke di sini ada ketua jemaat nanti kita akan uh, merumuskan bagaimana setelah nanti selesai uh, Natal kita biasanya itu Kabupaten Talang khususnya Kecamatan Bia itu ada namanya itu Adat istiadat tentang adanya Dero Dan itu eh, diperbolehkan Tetapi tetap harus menjaga jarak Terus tidak bisa Mengkonsumsi minuman Dan batas-batasnya itu nanti Sudah ada penyampaian dari Bapak Kapolres Maksimal nanti malam Jam 20.00 Itu sudah tidak ada lagi untuk Kegiatan-kegiatan Dero lagi Karena mengingat nanti bisa mengganggu keamanan dan keterlipaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Beo. Terima kasih. Saya, keluarga besar Polsek Beo, bersama keluarga besar TNI yang ada Toramil Beo, mengucapkan selamat menyongsong Natal. Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru tahun 2023. pada maksudnya DP belum, belum belum belum dapat DP itu. DP seimbang, kan? Ya, belum seimbang. Hmm. dari tahun lalu, kang. Oh. Tahun lalu tiga masih dua hari sudah selesai. Oh. Ini cuma kan? terlalu lagi. Ya? Biasa kan kosong, kosong. Hmm. Tiga mati, lalu, hasil di sini. Kosong Tahun lalu di sini bepol, di dalam lepol. Tidak ada hasil, kang. Oh, pernah kan? Tidak ada harga. kang. Jangan terus.